Langsung saja ke soal yang pertama. 20% dari 50 adalah? Biasanya kita mencari persen itu seperti ini. 20 per 100 dikali 50. Coret, coret, coret, coret. 2 dikali 5, 10 persen atau biasanya menggunakan ini 20 dikali 50 dibagi 100 Coret, coret, coret, coret 10% Atau Dikalikan dulu 1000 Dibagi 100 10% Nah, 00 saya akan berbagi trik agar kita dalam mengerjakannya lebih mudah, tidak seperti yang ini. Caranya bagaimana? Di sini, 20% dari 50. Langsung kita coret di sini saja. Nolnya kita coret, nol coret, nol coret, nol coret. 2 dikali. 5, 10 persen Kita coba soal yang kedua Soal yang kedua Sama Coret Coret Coret Coret tiga dikali 1 3 Seperti itu Soal nomor 3 Kita coret Coret Coret Coret 4 dikali 6, 24. Untuk soal yang nomor 4, di sini nolnya hanya ada 1. Bagaimana caranya? Caranya ya kita coret 1, nol yang belakang coret, 5 dikali 7, 35. Ini masih ada sisa nol, 1 kita buat koma. di 3,5 persen. Ini sudah habis. Soal nomor 5. 25 persen dari 40. Sama dengan soal nomor 4 tadi. Pertama, kita coret dulu. Coret. 25 dikalikan 4. 100 di sini masih ada 01. Kita buat koma di sini, coret 10,0 sama dengan 10%. Soal nomor 6, nomor 6 juga sama seperti nomor 4 dan 5. Kita coret, coret 15 dikali 3. 45 Masih ada 0,1 Kita buat koma Sudah, hasilnya 4,5% Untuk soal nomor 7 25% dari 11 adalah Ini tidak ada 0-nya jadi kita kalikan terlebih dahulu 25 dikali 11 275 karena ini masih ada 2 berarti kita buat komanya 2 1,2 sini sudah coret jadi hasilnya 2,75% untuk soal nomor delapan, sama seperti nomor tujuh. Lima belas dikali lima. Satu dikali satu, satu. Lima belas dikali lima belas. Satu kali 1, 1. 5 kali lima, dua, lima. 2,2,5 2,2,5 ini nolnya masih ada 2 berarti 1,2 hasilnya 2,25% soal nomor 9 nolnya kita coret 2,4 dikali 2 48 masih ada 0,1 kita taruh Koma di sini, jadi hasilnya 4,8% Mudah ya? Kalau kalian sudah paham dengan penjelasan saya yang tadi, coba kalian kerjakan nomor 10, soalnya 25% dari 45. Coba kalian kerjakan, tulis di kolom komentar.